Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Almera Parabola. sahabat almera parabola di rumah saya akan coba tracking ke satelit Asia Sat 9 tetapi menggunakan jalur Ciben. sahabat bisa lihat di sini saya menggunakan disk seperti itu disk ukuran 6 feet sahabat bisa lihat di dalam video dan saya menggunakan RNB Ciben, mereknya teknosat saya letakkan di offset, bagian offset sini sahabat konektornya menghadap ke arah bawah nol derajatnya mengharap ke arah bawah dan apabila sahabat letakkan di bagian fokus nol derajatnya sahabat putar ke arah atas ya karena kalau sahabat biasa untuk memasang antena parabola di tahun 2000an biasanya menggunakan dua LNB, uh, Palapa dan Telkom. Trik seperti ini selalu digunakan oleh teknisi parabola ya. Jadi nol derajatnya berhadapan atas dan bawah. Dan akan langsung saya tracking ke satelit AsiaSat 9 ini belum sahabat untuk tracking ke satelit AsiaSat 9 sebaiknya sahabat untuk setel dulu di dalam receiver dan akan kita lihat bagaimana cara setting di dalam receiver gunakan transponder terkuat di satelit AsiaSat 9 ini 3916 horizontal 22500 LNB frekuensinya di 5150 nama satelitnya AsiaSat 9 dan derajatnya di 122 derajat bujur timur oke sahabat uh, langsung saja kita trekking. sahabat bisa gunakan satfinder, tapi kalau tidak ada satfinder, sahabat bisa gunakan media televisi untuk melihat sinyal waktu sahabat trekking satelit asiat 19 ini di rumah oke sudah kita dapatkan sinyalnya tetapi ini belum maksimal nanti sahabat coba maksimalkan sendiri di rumah untuk kualitas sinyalnya sangat gampang sekali arahkan saja ke timur di posisi l jadi sahabat bisa naikkan turun naik turun naik turun perlahan-lahan sampai mendapatkan sinyalnya lalu maksimalkan dengan putar sedikit mountingnya sedikit demi sedikit jika berhasil mendapatkan sinyal seperti ini langsung sahabat akan scan untuk mencari channel-channel yang ada di satelit AsiaSat 9 C band ini Sebaiknya sahabat diri semua untuk mengetahui seberapa banyak channel yang ada di satelit AsiaSat 9 jalur Ciben ini. Tipe siaran adalah siaran televisi. Mode pencarian cari acak lalu sahabat cari. Kemudian tunggu saja sampai siaran-siaran televisi yang ada di satelit AsiaSat 9 Ciben ini bisa kita dapatkan. Berdasarkan hasil dari SQ atau kualitas sinyal yang kita dapatkan, di sini ada fitnya dari liga Santander. Tapi sayang sekali ya, ini hanya bisa kita nikmati dengan receiver yang sudah support dan yang sudah didukung oleh kode 442 ya. dan inilah channel-channel yang berhasil kita dapatkan saya berhasil mendapatkan 36 channel televisi dan diantaranya ada beberapa yang FTA akan kita lihat sahabat channel-channel FTA di satelit Asia Sat 9 C-Band ini adakah yang menarik dan ini adalah grup dari MVD TV MVD ini syarat MVD TV ini adalah salah satu stasiun televisi yang berasal dari Myanmar ada MVD Family ya inilah stasiun-stasiun stasiun televisi yang berhasil saya dapatkan di satelit Asia Sat 9 Ciben ini ada salah satu channel yang menarik di MWD Family, sahabat bisa lihat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi informasi yang bisa sahabat Almera terima di rumah dan menjadikan dan bisa dijadikan koleksi. Untuk satelit-satelit dengan jalur Ciben di arah timur Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah sudah menonton video dari Almera Parabola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh